Oke, di sini gua bakal bahas tentang kegagalan. Kegagalan itu sebetulnya nggak ada dalam kehidupan Yang ada itu hanya pembelajaran yang harus kita ambil dari kegagalan tersebut. Gagal, so why? Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Salah, coba lagi, jangan. Ya Jadi kegagalan itu enggak ada ikannya dalam kehidupan. Yang ada adalah pilihan sikap. Dalam nisikap kegagalan kita harus optimis atau pesimis Itu adalah pilihan Karena hidup adalah pilihan Mau menjadi orang yang baik atau yang salah ya nggak sebetulnya Jadi bagi teman-teman yang sekarang bingung nih Gue kok gagal terus ya dalam menggapai cita-cita gue Gue selalu gagal dalam garap makalah gue Tesis gue dan lain sebagainya Teman-teman gak usah bingung Karena itu adalah bumbu-bumbu perjuangan Kegagalan adalah bukti kamu pernah berjuang sampai titik darah penghabisan kegagalan selalu ada di samping kita untuk menjadi saksi bisu atas kesuksesan yang akan kita dapat di suatu saat ya kan jadi mulai sekarang teman-teman jangan takut gagal karena kegagalan itu pasti ada bagi orang-orang yang sukses karena kita nggak bakal pernah tahu apa sih rasanya kesuksesan yang sesungguhnya kalau kita nggak artinya kegagalan Masa oh, yo, orang bahagia, gagal, gagal di sini tuh ada kita pahami dan kita cermati bersama ya kan, sebagai generasi muda, anak muda yang pintar, kritis, dan paham politik, kita nggak boleh stagnan dalam kegagalan. Jangan jadikan kegagalan adalah halangan untuk kita terus berinovasi dan berkreasi. Teman-teman yang bingung harus ngapain? Cobalah untuk melakukan satu langkah, awal langkah. Karena perjalanan 1000 km itu diawali dengan satu langkah kecil nah disitulah teman-teman bakal ditanya kira-kira teman-teman bakal berani nggak mengambil langkah kecil itu untuk menuju kesuksesan kita masing-masing karena kita tuh memiliki proses masing-masing dan teman-teman nggak -teman bisa memaksakan saya untuk mengikuti perspektif pikiran teman-teman dan saya juga nggak ada, ada haknya untuk memaksa teman-teman untuk menjalani apa yang saya omong karena kita memiliki proses masing-masingnya kan proses untuk sukses kita memiliki jalan yang berbeda-beda dua ditambah dua sama dengan empat tiga ditambah satu sama dengan empat hasilnya sama tetapi caranya berbeda makanya kita sama-sama mensupport sama-sama men menyemangati untuk menjadi seorang yang sukses terkadang kita harus melakukan apa yang tidak kita inginkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan salah satu contoh Apakah teman-teman mau baca buku sampai tengah malam demi untuk mendapatkan nilai yang kecil itu adalah contoh terkadang kita harus melakukan apa yang nggak kita inginkan untuk mendapatkan kita apa yang kita, kita inginkan teman-teman mau nilai kita IPK kita itu tinggi maka yang harus teman lakukan adalah baca buku sampai malam membaca banyak-banyak referensi untuk bisa membuat makalah yang baik ya kan apakah teman-teman mau kayak gitu Ribet, capek, lelah, pusing, bingung Apa teman-teman mau gak mau kan? Makanya terkadang kita harus melakukan apa yang gak kita inginkan Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan So, dari sekarang kita ubah mindset kita Kalau kalian gak suka dengan apa yang kalian alami saat ini Maka ubahlah Tapi kalau teman-teman gak bisa mengubah hal itu Maka ubahlah cara berpikir teman-teman untuk mencapati sesuatu